Lovely, Hai. Hai. Minggu depan book bereunian. Oh tidak. Draskotnya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijau putih. Pakai Glow and Lovely. Bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin yang dan glow serumnya. Meresap. Untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi. Wajah glowing karena Glow and Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow Lovely.